Oke okay, baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan uh, membuatkan tutorial lagi uh, turn off file and printer sharing ini ketika kita on kan kita save change ternyata tidak tidak mau kita buka lagi dia masih turn off file and printer sharing ini di Windows 10 ya saya tutorialnya. Jadi ketika saya turn on file and printer sharing, di sini saya save change, ternyata dia tidak berubah. Di sininya masih turn off file and printer sharing. E, caranya, ini e, kalian buka service, bisa Windows R, tekan service, services, MSC, atau kalau kalian berada di mode user. Kalian bisa ketik services. Nah, akan keluar seperti ini. Kemudian, klik kanan, run administrator. Oke, okay. setelah tampil seperti ini, Windows servicenya, kita di sini klik salah satu, ketik aja server. Kemudian, double-klik di server ini. Ini kemudian dibuat auto, di sini kan disable, disable, dibuat automatic biar jadi, jadi otomatis. Oke, okay, eh, setelah itu kita buat otomatis dulu, apply. Nah, kemudian kita bisa start. Klik start, di sini akan menyetar. Kemudian klik oke, okay, otomatis. Oke okay, ya, kita eh, masuk lagi ke control panel, kemudian ke sharing tadi. Sharing change advance sharing di sini sekarang kita onkan ya tadi udah off sekarang di on-kan kemudian eh, ini buat saya udah on ya jadi kalau di off kan misalkan kita save Oke kita lihat lagi dia akan off ketika kita onkan kan kita save change dia akan kembali lihat lagi sini on ya itu kita sudah berhasil mengonkan uh, turn on file and printer sharing. Nah mungkin itu saja tutorial dari saya uh, tentang uh, kenapa tadi nggak bisa diaktifkan karena servernya kita matikan. Jadi di sini di service ini ada server kita disable. Uh, ke, di sini disable mungkin teman-teman bisa juga ini pengaruhnya dari aplikasi yang baru diinstal dari teman-teman. Jadi dicek juga aplikasinya jika belum bisa dicek aplikasinya apakah ada aplikasi baru yang mempengaruhi ternyata uh, bisa server ini menjadi disable oke okay, mungkin itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh